Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini aku mau bikin buku bali telur ya. Nah, untuk tahu resep-resepnya monggo ikutin video saya. Nah, ini dia bahannya, teman-teman. Aku pakai capi rawitnya 10 batang. Bawang putihnya 3 siung. Bawang merahnya pakai 10 siung, kecil ya tapi ada cabai merah besar itu aku pakai 8 buah kemirinya cukup 5 buah itu aku potong-potong jadi agak lebih banyak ya kelihatannya <tuh> terus aku pakai telurnya cukup 6 aja. ada tahunya 7 yang aku iris serong-serong gitu ada masako terserah kalau kalian gak mau pakai bisa di skip ada mecin, udah mau habis ya terus ada garam sama satu lagi yang enggak boleh ketinggalan yaitu gula putih ini untuk penetral rasa ya teman-teman biar enggak jomplang gitu Nah sekarang kita mau tumis dulu bumbunya kenapa harus ditumis dulu karena supaya nanti dia biar apa ya layu dan mudah untuk di blendernya gitu dan kalau masaknya pun enggak terlalu lama jadi enggak langu udah kita masukin dulu ke wajan kan minyaknya udah cukup panas ya kita gorengnya nggak terlalu sampai dia kering nggak cukup setengah layu saja kalau sudah setengah layu kita angkat lalu kita blend. cukup layu ya teman-teman berarti siap untuk diangkat lalu di blender atau dihaluskan bisa pakai blender bisa juga pakai manual ya terserah kalian mau pakai mana tapi kalau aku suka di blend karena lebih halus nanti hasilnya tiriskan dulu Hmm. Tuh, kita tiriskan ya. Nah sekarang kita masukkan ke blendernya atau gelas blendernya yang udah kita kasih air sebelumnya supaya mudah ya nanti melembutkannya atau menghancurkannya itu lebih mudah. kita masukkan. siap kita blend nah ini dia hasilnya udah aku blend ya tadi udah lembut udah semeringah merah gitu ya enggak merah-merah banget sih agak oranye oreng gimana gitu lalu kita tumis pakai minyak sekitar 2 atau tiga sendok makan nah, kita kuncang guncang dulu biar dia itu bisa ke jatuh semua kalau masih kurang ya bisa kita cuci pakai air kita maksudnya dibilas pakai air kita masukkan lagi kan sayang ya kalau kebuang meskipun cuma setetes dua tetes itu kan juga eh, apa ya bahannya beli apalagi capi pas mahal mahalnya ini nah sekarang kita tumis dulu kita gosreng dulu sampai dia Uh, bentuk-bentuk apa itu apa ya sampai dia menyatulah udah menyatu nah, udah agak kering ya udah menyatulah itu minyak sama si bumbunya lalu kita tunggu sebentar Cukupnya saja. Kalau kurang, bisa ditambah. Ada micin ini juga secukupnya terserah selera kalian aja. Jadi, nanti kalau berasa kurang, ya baru ditambah gitu aja, loh. Kalau kebanyakan kan nggak enak. enak. Satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, gula putih ya. Ini untuk menetralkan rasa supaya nggak terlalu medok gak terlalu gomplang. Nah, ini dia ada masako. Terserah kalian mau pakai atau enggak, terserah kalian. Kalau enggak suka bisa di-skip. Kalau suka boleh dikasih cukupnya saja. Kita aduk ya. untuknya apa? harus pakai perasaan. Jadi dia nanti enaknya juga sampai dalam, dalam dalam, dalam hati itu biar nambah pahala juga kan masakin suami sama anak pakai perasaan gitu kan kita tes rasa ya teman kayaknya ada yang kurang nih ya. mana ya rasanya masih belum sesuai selera atau sesuai kan sesuai selera kita jadi kalau ada yang suka asin bisa ditambah lagi kalau <coughs> nggak suka asin, kan kasihan nanti kalau kebanyakan, kan jadi sedikit-sedikit Nah, sekarang kita masukin dulu telurnya, hati-hati ya, soalnya rapuh. Tuh. kita pelan-pelan masukinnya, penuh dengan penghayatan, tahunnya juga kita masukin. Tuh, berisik ya. ya, iyalah. Orang rumah itu dekat banget sama jalan, jadi ya, maklumin aja ya. Oke, kita aduk dengan cara dari bawah ke atas atau searah gitu ya. Dari bawah aja ambilnya karena supaya itu telurnya enggak enggak pecah atau enggak rusak karena kena itu spatula. Lalu kita tambahkan tomat. Kenapa saya tambahkan tomat di akhir atau menjelang matang? Supaya ada tekstur sama apa itu? Seger-segernya gitu. Biasanya sih aku blend, ikut aku blend sama bumbunya, tapi berhubung ini lagi pengen ada yang seger-segernya, jadi aku tambahin di akhirnya aja. tambahin ya temen. -temen. Ini tuh e, resep kalau pas lagi males belanja atau lagi bingung mau masak apa, pas pakai ini aja. Jadi lebih mudah lah ya, lebih gimana ya lebih simple, udah itu aja. Sebenarnya ada masakan-masakan lain yang lebih simple, tapi ini kebetulan aja aku di rumah ada telur, jadi aku pakai telur di Bali aja udah. Tuh. Lain kali kita masak yang lainnya, yang yang deso, yang yang sesuatu masakan yang aku rindukan waktu kecil, itu aja. Jadi bukan makanan mewah atau yang wah gitu ya jadi masakan deso yang benar-benar ngampung banget nggak banget sih. ya ya udahlah ya pokoknya yang dulu aku sering dimasakin sama emak mbah itu jadi kalau kangen aku suka bikin meskipun rasanya tuh beda nggak nggak sama kayak buatan mereka entahlah ya kenapa beda padahal bumbunya tuh sama ini juga resep dari beliau tapi ya enggak tahu rasanya jadi beda nah sekarang udah siap ya udah surut juga itu airnya udah agak sedikit mengering jadi kita mau plating dulu, kita masukkan ke dalam piring gak punya mangkok yang bagus, gak punya piring yang bagus sudah seadanya aja gak cuma buat sendiri ya kan nah ini jadinya si telur Bali. oke okay, terima kasih udah menonton Happy Nice Day Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah mm.